Sawit umur 5 tahun 2370,95 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2471,46 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2534,11 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2585,82 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2638,13 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2714,15 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2628,73 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun dua ribu rupiah per kilo, di mana harga minyak sawit mentah. CPO, ditetapkan Rp12.171,85 per kilo, dan harga kernel Rp5.438,55 per kilo dengan indeks K92,04 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 7 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.